assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel gogrip Cibubur. oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tulisan yang beraneka ragam di aplikasi whatsapp ya jadi kalau kita ingin whatsappan dengan temen bosen dengan tulisan yang itu-itu aja sekarang saya kasih tutorialnya bikin tulisan bervariasi Oke kita tulis dulu kita tulis tolong subscribe channel Go, grip cibubur Oke kita copy oke oke untuk yang pertama ini tulisannya seperti biasa Oke kita bikin tulisan ini ada perubahan sedikit oke okay, untuk yang pertama kita kasih tanda bintang di belakang dan tanda bintang di depan oke okay, tulisan terlihat lebih tebal oke okay, untuk yang kedua kita kasih tanda strip bawah depan juga sama kita kasih tanda strip bawah Oke okay. kita jadi tulisannya terlihat miring Oke okay, kita lanjut yang keempat kita kasih tanda Tanda apa ini namanya? Seperti cacing. Ya. oke, kita kasih tanda seperti cacing. Depan belakang ini berarti seperti di gambar ya. Nah, ada garis tengahnya. Oke. Untuk yang terakhir kelima kita kasih tanda petik 3 depan juga sama kita kasih tanda petik tiga Oke okay. jadi terlihat kecil dan spasi-spasi Oke okay, demikian tadi tutorialnya membuat tulisan yang bervariasi yang enggak gitu-gitu aja Oke okay, terima kasih jangan lupa subscribe dan tonton terus video-video lainnya dari channel go Grab. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh